Sakitnya itu dia lumpuh, di area port ke bawah itu dia nggak bisa berdiri, nggak bisa nggak bisa buang air, nggak bisa kencing. Ya balik lagi di channel ini, hari ini saya mau cerita kisah klien yang sembuhnya ajaib gitu ya. Jadi, uh, ini tetangga saya ya. lumayan dekat gitu sama bapak saya, karena mereka dulu satu kerjaan gitu. Jadi, mereka ini ya, si bapak sama ibu ini punya anak dua anak, yang sudah, udah besar, semua udah buku keluarga semua. Jadi, kadang gak ngumpul di rumah situ, jadi sisa mereka berdua di rumah situ. Ibunya ini cerita kayak lupa sakitnya apa entah di atau stroke waktu itu ya karena, tahu saya sih di karena dia tuh ceritanya, uh, dia tuh matanya tuh makin lama makin kabur gitu, gitu. nggak bisa dia terus Makin lama nggak bisa jalan, terus makin buruk mau makan. Jadi apa-apa, ibu itu di rumah ya, dibantu sama suaminya. Kalau mau ke dapur ini kalau mau makan di suapi, jadi ibunya sakit ya, ada aja yang manuin kayak gitu suaminya yang melayang ya, kayak gitu. Nah ini, dan ini berlangsung ya lama, sekitar 2 tahunan dan dua Nah, tapi ibu ini nggak berangsur-angsur sembuh gitu. Dia mau bekam, sama saya, dan yang bekam istri saya cuma waktu saya bilang bisa jadi bekam cuma nggak bisa banyak cuma abis itu nggak ada gak ada kabar lagi mau bekam apa itu nggak ada kabar lagi ya udah saya bilang tapi ya dari hari itu saya tahunya sakitnya itu makin parah dan ya, entah berapa bulan kemudian itu suaminya ternyata sakit sakitnya itu dia lumpuh dia port ke bawah itu dia nggak bisa berdiri nggak bisa nggak bisa buang air nggak bisa kencing saya nggak tahu sakitnya apa, ya dia pasti nggak bisa bangun, biasanya cuma berubah mau ngapa-ngapain berubah. Nah mulai saat itu nggak lama suaminya meninggal, jadi, ibunya masih ada. Tapi ibunya ini ajaibnya ibu karena ibunya ini sendiri sudah, kan? jadi apa apa dia harus sendiri, harus bisa sendiri. Dan dia sekarang ya bisa aja jalan, kemana-mana itu jalan, gitu. jalan aja, nggak dibopong kayak dulu. Makan ya makan aja, nggak disuapin kayak dulu, dia itu bisa aja semenjak suaminya sakit gitu ya dan meninggal. Dia itu apa-apa itu jadi ngelakuin sendiri. Jadi dia ngelakuin sendiri, makan sendiri, jalan sendiri. Kalau dulu kan dia ya jalan tuh dibokong kayak gitu. Kalau mau makan disuapin. Kalau jalan dibokong, kalau makan disuapin, kalau mau ngapa-ngapain jadi layani. nggak mau sendiri. Akhirnya ya enggak ada perubahan dalam dirinya. Tubuhnya nggak mau bergerak sendiri, maunya dilayani. Ini yang bikin sakit itu malam betah dalam tubuh. Kenapa malam betah? Karena ya tubuhnya nggak mau akhirnya itu nggak ada kemauan untuk sembuh. Kalau ada kemauan untuk sembuh, berarti kan ada kemauan tubuh untuk menggerakkan badannya sendiri, mengatiri diri sendiri supaya yakin dia bisa sembuh kan kayak gitu. Nah selama suaminya gak ada dia ya makin membayar tubuhnya, makin bagus. Yang dulunya nggak bisa makan dia ya bisa makan. Ya matanya dulu mulai Uh, yang sambil lihat ya, mulai berangsur-angsur tuh membaik, yang awalnya minus banget, jadi uh, kembalikan nol lagi. Jadi uh, dari sini saya simpulkan kalau memang seseorang tuh mau sembuh, mulailah dari dalam diri, apa yang harus dilatih dari dalam diri, nggak perlu harus dibantu orang lain. Karena yang mau sembuh itu diri Anda sendiri kan bukan orang lain, orang lain yang bantu, cuma gak usah berharap sama orang lain mau sama dokter, mau sama dukun, mau sama terapis, apoteker, mau tukang pijit, mau terapis, mau tukang bekal, atau siapapun, ya, semuanya yang perantara aja. Jadi, kalau memang sembuh ya, kembali ke dalam diri masing-masing. Apakah mau benar-benar mau sembuh? Atau cuma sekedar membanggakan penyakit yang ada dalam diri? Wih, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.